Orang Papua itu suspisinya tinggi, kecurigaannya itu tinggi sekali. Kecurigaan terhadap orang yang bersolidaritas terhadap saya itu juga tinggi. Apalagi ini terhadap pelaku. Bagi mereka tidak ada dialog diantara pelaku dan pelaku. Mau langsung lempar ke Bang Surya, mungkin menanggapi tadi uh, Prof. Cahyo bilang sebenarnya uh, sudah dilakukan dialog tapi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 Paniai juga posisinya kita kalah kan. Lalu, apa ya atras yang, yang akan diberikan oleh gerakan Papua gitu. Orang Papua itu suspisinya tinggi, kecurigaannya tinggi sekali. Saya berkenalan dengan Papua ini sejak umur saya 22 tahun. Kira-kira 20 tahun yang lalu. Nah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 Tapi niat baik juga terhadap soal yang minimal bagi mereka adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Tapi belum apa-apa, sudah ada DOB. Artinya DOB itu adalah mobilisasi aparat sipil nasional, apa namanya, aparatus sipil nasional, juga aparatus militer. Artinya akan ada kekerasan lagi, ada kekerasan lagi, akan ada kematian baru. Jadi bagi orang Papua, niat baik itu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 dan sebelum pemilu 2020, 2024 ada suatu nilai positif yang bisa, di, bisa diambil oleh mereka dan dikampanyekan gitu di media internasional bahwa kami ada loh pengadilan ham paniai ya. kami bikin loh uh, proses penjajakan hmm. dialog kami bikin loh jeda kemanusiaan tapi kalau eskalasinya ya. terus meningkat hmm. tapi orang orang saja masih ditangkapin.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 apa namanya pendekatannya masih pendekatan Saya yang militeristik ini iya. bagaimana mereka akan iya. mendapatkan kepercayaan terhadap proses damai itu sendiri terima Oke. kasih terima kasih bang surya